Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perkenalkan nama saya Sartono dan dua teman rekan saya yaitu Heri Sandi Setiawan dan Ahmad Maulana Sidik. Pada pertemuan kali ini kami akan mencoba melakukan penyerbukan silang sendiri pada tanaman anggrek. Yaitu adapun bahan yang kami bahan dan alat yang kami gunakan yaitu tusuk gigi, kertas penanda dan kapas berhubung tidak ada kapas saya gantikan menggunakan dengan kain baiklah langsung saja kita lakukan penyerbukan pada tanaman bunga anggrek tampak kita lihat bahwa ada tiga bagian di bawah bunga anggrek ini yaitu satu dua tiga dan ada juga dua bagian lagi satu dua dan 3 bagian ini merupakan kelopak dari tanaman anggrek dan yang dua ini adalah merupakan mahkota dari tanaman anggrek yang disebut metal dan metal langsung saja kita ambil serbuk sari dari tanaman anggrek ini yang berwarna putih kita ambil Lalu kita masukkan ke dalam kepala putik, seboksarinya harus berhati-hati. Seboksarinya harus masuk ke kepala putik. Oke. Okay. Selanjutnya yang ini juga kita ambil kepala sempol sarinya. Dan akan kita masukkan ke kepala putik dari tanaman anggrek. Ini satu, Kita tandai dulu biar tidak lupa dengan kertas penanda. ini satu lagi ini kita masukin ke mari. ke kepala putih oke okay, selesai Lalu kita tandai dengan kertas. Sekian persilangan pada hari ini, sekian dan terima kasih.